Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas biodata umur zodiak, dan Instagram para pemain drama River World The Moon Rises. yang pertama ada Kim Suyeon berperan sebagai Pyonggang lahir pada tanggal 4 Juni 1999 di Australia umur di tahun 2021 sudah 22 tahun ia pindah bersama keluarganya ke Korea Selatan saat berumur 5 tahun pada tahun 2003 bersodia Gemini inilah Instagram asli Kim Sohyun. Yang kedua ada Jisoo berperan sebagai Undal nama lahir Kim Jisoo lahir pada tanggal 30 Maret 1993 di Korea Selatan tinggi 186 cm bersodiak aries umur di tahun 2021 sudah 28 tahun inilah Instagram asli Jisoo yang ketiga ada ijihun berperan sebagai gugon lahir pada tanggal 29 Oktober 1988 di Korea selatan umur di tahun 2021 sudah 33 tahun bersodiak Scorpio inilah instagram asli ijihun yang keempat ada Choi ceyuwa berperan sebagai hemoyong lahir 10 oktober 1985 di korea selatan umur di tahun 2021 sudah 36 tahun bersodiak libra inilah instagram asli Choi ceyuwa yang kelima ada gyunse berperan sebagai hyunbin lahir pada tanggal 8 April 1985 di korea selatan umur di tahun 2021 sudah 38 tahun bersodiak aries inilah Instagram asli Giunse yang keenam ada Wang Binna berperan sebagai Jinbi lahir pada tanggal 15 April 1981 di korea selatan Pernah berkuliah di Universitas Chungang, tinggi 170 cm, umur di tahun 2021 sudah 40 tahun, berzodiak Aries. Inilah Instagram asli Wang Bina. Yang ketujuh ada Gang Hanul, yang berperan sebagai Onhyop, lahir pada tanggal 21 Februari 1990 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 31 tahun, tinggi 182 cm, bersodiak Pisces. Inilah Instagram asli Gang Hanul. Yang kedelapan ada Sodongyan, yang berperan sebagai Ondal saat muda, lahir 3 Mei 2003 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 18 tahun, bersodiak Taurus. Inilah Instagram asli Sodongyan yang kesembilan ada yu jong yang berperan sebagai hong me lahir pada tanggal 19 November 1983 di korea selatan umur di tahun 2021 sudah 38 tahun tinggi 166 cm bersodiak Scorpio inilah Instagram asli yu jong yang ke-10 ada Kim Hyun Bin Berperan sebagai teman ondal di episode 1 dan 2 Lahir pada tanggal 19 April 2004 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 17 tahun bersodiak Aries Untuk akun Instagram Kim Hyun Bin Saya tidak bisa dapat yang tahu bisa tulis di kolom komentar untuk berbagi informasi Yang ke-11 ada Park Min Sang yang berperan sebagai Gugon saat muda lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 17 tahun bersodiak Libra inilah Instagram asli Pa Min Sang yang ke-12 ada Jo Tae berperan sebagai Wolguang Guang di episode pertama Lahir pada tanggal 12 Februari 1986 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 35 tahun Bersodiak Aquarius tinggi 181 cm Golongan darah B Mempunyai Paman seorang aktor yang bernama Choi Soo Jong Dan Bibi seorang artis yang bernama Ha Hira Inilah Instagram asli Jo yang ke-13 ada Yi yang berperan sebagai Tarasan, lahir pada tanggal 5 April 1999 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 22 tahun. Bersodiak Aries. Inilah Instagram asli Yi Hyun Yang ke-14 ada Kim Heejong yang berperan sebagai Tarajin. Lahir pada tanggal 16 April 1992 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Bersodiak Aries, tinggi 160 cm. Inilah Instagram asli Kim hee Yang ke-15 ada Moon Jin-son yang berperan sebagai Ma Temo, lahir pada tanggal 14 Mei 1986 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 35 tahun, bersodiak Taurus. Inilah Instagram asli, Moon Jinson. Itulah biodata para pemain drama River World The Moon Rises 2021. Jangan lupa nonton dramanya, sampai jumpa di video berikutnya.